Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pecinta kucing, apa kabar semuanya? Di video kali ini, saya akan bahas tentang kucing American Short Hair American Short Hair adalah salah satu ras kucing yang terkenal dengan bulunya yang berwarna perak khas dan memiliki corak seperti marmer Ras kucing ini merupakan ras kucing yang berukuran sedang Kucing ini memiliki berbagai karakter yaitu keseimbangan yang baik, kakinya lurus tapi pendek, berbadan besar, dan memiliki corak yang unik. Asal mula ras kucing ini berasal dari benua Eropa dan dikembangkan di Amerika. Sehingga lebih dikenal dengan nama American Short Hair. Karena kucing ini memiliki corak yang sangat unik, maka tidak heran ya kalau harganya mahal kucing ini termasuk kucing yang ceria, ramah, dan pintar berburu sehingga tidak heran jikalau para cat lovers ingin memiliki kucing ini nah untuk jenis makanan kucing ini tergantung dari para cat lovers sendiri ya tapi saran saya sih yang sesuai dengan kantong kita atau lebih tepatnya yang agak mahal atau yang cukup proteinnya, nutrisinya dikarenakan kucing ini lebih banyak perlu protein berikut nutrisi yaitu 4 kali lepat lebih banyak daripada manusia untuk perawatan jenis kucing ini kurang lebih sama dengan perawatan kucing lainnya nah, dikarenakan kucing ini sangat suka makan Jangan heran ya kalau si kucing Anda cepat gemuk dan gembul. Untuk teman-teman yang ingin tahu tentang jenis-jenis kucing yang ada di seluruh dunia, silakan klik tombol yang ada di bagian kiri sebelah atas. Oke okay, semuanya, sekian dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.